yang pertama, aren adalah bagian dari produk agro, dan tadi pasarnya jelas, ada 300-500 sampai ton per bulan dan di Indonesia, memang sebetulnya termasuk negeri aren, Pak tapi sebatas secara tradisional hanya dijadikan gula merah, kalau tidak salah ya. dan eh, minuman jadi, eh, prinsip dasarnya, Pak, garut termasuk Garut Selatan itu daerah yang menjadi target binaan dari Pertamina. Bapak tadi sudah saya tayangkan dengan adanya regionalisasi itu masuk ke klusternya eh, Jawa Barat ya di Jawa Barat. Jadi yang murni bukan Pertamina pusat Pertamina Jawa Barat itu ada di Bandung ya dan di situ nanti dia ada membagi ke daerah-daerah eh, wilayah Jawa Barat ya, Indramayu dan sebagainya. Jadi Mengenai persyaratannya, tadi saya sudah tayangkan juga.